Berita terbaru pendaki hilang saat Corona. Malang Jopi Pranata, 23, pendaki Gunung Butak yang dilaporkan hilang ditemukan meninggal dunia. Jenazah Jopi ditemukan di kawasan Gunung Panderman, Kota Batu. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Lokasinya 70 derajat dari lokasi penemuan sepatu kanan berjarak 111 meter, kata Komandan Tim Basarnas Surabaya Satrio Nuridanto kepada wartawan, Rabu, 15 April 2020. Satrio mengungkapkan, tim gabungan mulanya berhasil menemukan jejak pendaki setelah menelusuri petunjuk dari sepatu kanan korban yang sempat ditemukan pada Selasa, 14 April 2020, sore. Tim gabungan kemudian menyebar menelusuri dari temuan properti korban, sambungnya. Satrio menambahkan, korban merupakan warga Tlekung, kecamatan Junrejo, Kota Batu, ditemukan saat sejumlah tim dari masyarakat sekitar Gunung Panderman menemukan sesosok jenazah yang tergeletak di tebing yang curam. Penemuannya saat kita mendapat informasi dari warga sekitar, setelah di -check ternyata ada kecocokan dengan properti yang ditemukan, tuturnya. Satrio menjelaskan, pencarian sendiri sudah dilakukan sejak Senin 13 April 2020 pagi, dengan melibatkan 85 orang dari Basarnas BPBD Kota Batu Tagana, Kepolisian, TNI, Perhutani, Relawan, hingga Masyarakat. Ada lima tim, di mana tim 1-5 mencari jejak-jejak di sekitar yang mendekati jalur pendakian ke Gunung Panderman, jelas Satrio. Satrio menambahkan, kondisi jalur evakuasi yang licin karena guyuran hujan sempat menghambat kelancaran evakuasi. Setelah sampai di bawah akan langsung diantar ke rumah duka, imbuh Satrio. Sebelumnya Jopi Pranata dilaporkan hilang pada Minggu, 14 April 2020, malam. Saat melakukan pendakian gunung butak bersama 17 rekannya. Semoga Tuhan menerima amal ibadahnya dan keluarga yang ditinggalkan ditabahkan. Yuluhuka di rumah dulu aja, nanti kita naik gunung lagi.